assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hey teman-teman, kali ini banyak banget yang membahas tentang uh, ledakan yang berada di lebanon, ini banyak banget yang memposting uh, video ledakan yang ada di lebanon ini di media twitter banyak banget ya guys uh, saya juga melihatnya uh, ngiri itu ya ini untuk kejadiannya ini uh, gede banget dan mengerikan juga yang disebabkan oleh uh, bahan kimia ya uh, langsung aja kita lihat seperti apa ledakannya untuk Dan uh, sekian cukup video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan uh, doakan juga saudara-saudara uh, kita yang ada di sana supaya cepat sembuh dan bisa seperti biasanya lah ya, seperti awal.